Tong potong roti, roti campur mentega... Belanda sudah pergi, kini siapa gantinya? Tong potong roti, roti campur mentega... Belanda sudah pergi, bagi bagi tanahnya... Tong potong roti, roti campur mentega... Belanda sudah pergi, siapa beli gunungnya? Tong potong roti, roti campur mentega... Belanda sudah pergi, kini Indonesia Tong potong roti, roti campur mentega Belanda sudah pergi, kini Siapa yang punya? Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato Kita harus hati-hati Barangkali mereka putus asa Kalau rakyat sembunyi dan berbisik-bisik Ketika membicarakan masalahnya sendiri Penguasa harus waspada Dan belajar mendengar Bila rakyat tidak berani mengeluh Itu artinya sudah gawat Dan bila omongan penguasa Tidak boleh dibantah Kebenaran pasti terancam Apabila usul ditolak Tanpa ditimbang Suara dibungkam Kritik dilarang tanpa alasan Dituduh subversif Dan mengganggu keamanan maka hanya ada satu kata, lawan. Di sini terbaring Bo Cip yang mati di rumah karena ke rumah sakit tak ada biaya. Di sini terbaring Pak Pin yang mati terkejut karena rumahnya tergusur. Di tanah ini terkubur orang-orang yang sepanjang hidupnya. Memburu, terhisap, dan menanggung hutang-hutang di sini, gali-gali tukang becak, orang-orang kampung. Yang berjasa dalam setiap pemilu terbaring, dan keadilan masih saja hanya janji. Di sini, ku baca kembali.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 melepaskan pukulan bulan disebut awan meremang saksikan perayaan kemiskinan daging kucing pindah ke perut orang masih utuh dan kata-kata belum binasa Aku bukan artis pembuat berita tapi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 kata-kata belum benasa Tujuan kita satu ibu Kutundukkan kepalaku bersama rakyatmu yang berkabung Bagimu yang bertahan di hutan Dan terbunuh di gunung di timur sana Di hati rakyatmu Tersebut namamu selalu Di hatiku Aku penyair mendirikan Tugu Meneruskan petik salamu Aluta kontinu kutundukkan kepalaku padamu kawan yang dijebloskan ke penjara negara hormatku untuk kalian sangat dalam karena kalian lolos dan lulus ujian ujian pertama yang mengguncang Kutundukkan kepalaku padamu, Ibu-ibu hukum yang bisu telah merampas hak anakmu. Tapi bukan cuman anakmu, Ibu, yang diburu, dianiaya, difitnah. Dan diadili di pengadilan yang tidak adil ini Karena itu pun aku anakmu Karena aku ditindas Sama seperti anakmu Kita tidak sendirian Kita satu jalan Tujuan kita satu ibu Pembebasan Aku tundukkan kepalaku Kepada semua kalian para korban Sebab hanya kepadamu Kepalaku tunduk Kepada penindas Tak pernah aku membungkuk Aku selalu tegak Tentang sebuah gerakan Karya Wiji Tukul tadinya aku pengen bilang aku butuh rumah, tapi lantas ku ganti dengan kalimat: "Setiap orang butuh tanah." Ingat, setiap orang aku berpikir tentang sebuah gerakan. Tapi, mana mungkin aku nuntut sendirian. Aku bukan orang suci yang bisa hidup dari sekepal nasi dan air segendi. Aku butuh celana dan baju untuk menutup kemaluanku. Aku berpikir,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 Tapi di tubuh tembok itu, telah kami sebar biji-biji. Suatu saat kami akan tunggu bersama dengan keyakinan engkau harus hancur. Di dalam keyakinan kami, dimanapun, tirani harus tumbuh. Sajak tiga, Ba'it karya, wiji, tukul yang gelisah mengajakku pulang. Aku tahu, aku tak sendirian. Sesenyap apa di mana ada yang mengajak berhenti. Ketika lari Ada yang mengajak bicara Ketika diam Ada yang mengajak terbahak Ketika bungkam Ada yang mengajak jaga Ketika tidur Aku tak tahu siapa namamu Yang mengajakku pulang dengan suara rindu Bapak pada anaknya, yang membuatku terseduh di tengah jalan yang panjang dan remang. Puisi Sika, karya Wijitukul, maumu. Mulutmu bicara terus, tapi tuli telingamu tak mau mendengar. Maumu, aku ini jadi pendengar, terus bis. Kamu memang punya tek, tapi salah besar kamu. Kalau karena itu. Aku lantas mati Andai benar Ada kehidupan lagi nanti Setelah kehidupan ini Maka Akan kuceritakan kepada semua makhluk Bahwa sepanjang umurku dulu Telah kuletakkan rasa takutku itu Di tumitku Dan kuhabiskan hidupku untuk menentang he penguasa zalim